Oke okay, so guys balik lagi bareng gua dengan Dermolana di game Ark lagi nah, lagi ya di video kali ini kita berada di server Cina dan di mana itu bentar ini kenapa uh, apa nih tampilannya kayak gitu bos wow oh, gua pikir apa oke okay, langsung saja tanpa basa-basi di sini ada operator baru yang dimana itu operator keluarganya Nerd ya dan nama eventnya di sini adalah Kazimirs Major oke okay. mana di sini adalah uh, mungkin menceritakan wow Mantap sekali tuh Oke mantap sekali ya animasinya ya Dan mungkin di sini uh, ceritanya mungkin sedang dalam pertandingan atau turnamen mungkin ya Dan keluarganya ngeri ini mungkin sebagai sebagai penjaga atau Apa namanya? Kesatrianya lah gitulah ya Untuk menjaga-jaga tiba-tiba ada insiden apa segala macam Nah itulah dia Mungkin ceritanya gue gak tahu juga ini Gue belum lihat ini ya oke kita jangan dulu ke situ karena seperti biasa gacha ya gacha di awal-awal tapi sebelum itu kita beli dulu bentar ini ya oke kita beli ini dulu bentar sekali ya kan. terus ini nah ini kita beli juga satu kali atau mungkin dua kali mungkin ya ya sudah gua beli sudah ya Semoga saja uh, next event tidak ada apa-apa ya Semoga cc lah cuy cuy Kalau cc kan kita tidak ada bintang 6 ya Oke, okay, blame me say This is operator uh, nurse sister This is a uh, very younger Oke, okay, very younger tapi berbadan myth ya Waduh, waduh Nah, sini kita pasti dapat ner ini ya Untuk bintang 5 nya Oh, bukan cuy Mana platinum juga, mana platinum, dan di sini ada Blemishine, ada uh, bubble, ada juga Austa ya. Dan di sini kalian bisa lihat ini skillnya, itu adalah skillnya seperti ner juga, yaitu bisa defender healing juga. Dan di sini 220 ya, waduh oh ini di mic nya ya di mic nya 220 sedangkan healingnya itu mana healingnya ya Oh support ini coy bisa support juga ini 120 oke okay. selanjutnya lagi itu skill keduanya ya bentar ya 70% mungkin itu di mic nya ya 17% itu Skillnya ya, eh skillnya healingnya, dan nah skill ketiganya ini 80 ditambah defense-nya naik 30 oke okay, siap 70 persen, healingnya itu kalau nggak salah, itu artinya itu mana sih? Nah mungkin 80 yang bawahnya itu ya, by the way kalau kalian ingin tanya, siapakah yang paling terkuat di antara Blemishine atau siapa namanya, Sariah? Ah, itu kekuatan mana menurut wasis? Yes. Eh uh, dari sini itu mungkin masih menang saria ya karena uh, siapa ini blimisan ini untuk healingnya itu sebagian sedangkan untuk bagian penuhnya itu saria paling menangnya menangnya itu saria kita pun juga tidak tahu apa keunikan dari blimisan kita lihat saja nanti semoga saja kita dapat ya oke tanpa basa-basi -bahasa lagi kita punya 8 gratisan ya semoga saja berhasil mendapat dua kali dalam satu tas ya dua kali bintang 6 dalam satu tas gua belum pernah cuy dua kali bintang enam dalam satu tas, oke, okay. siap, oke okay, bintang biru seperti biasa, semoga saja bukan apa-apa ya, oke okay, sekali lagi raya, ya, oke okay, sekali lagi, apakah ada suaranya? ternyata mungkin kecil ya, oke okay, kita lanjut lagi bos, oke okay, biru lagi ya. Oke, okay, kita dapat arena. Oke, okay, siap, mantap, jiwa. Oke, okay, langsung lagi. Ini yang ketiga. Oke, okay. eh, apa itu? Kita yang ketiga. Oke, okay, putih, saudara-saudara sekalian. Putih, saudara, -saudara sekalian. Oke, okay, ini empat ya. Keempat, kita punya delapan ya. Maksimalnya. Oke, okay, putih. Terima kasih. Oke, okay, terima kasih. Kita akan menjemput uh, siapa ini? Blemisen. Aka Maria. Oke, okay, siap. Maria Ner ya. By way, ner itu nama keluarga ya, bukan nama asli ya. Sedangkan nama ner itu Margaret, Margaret Ner itu nama aslinya ya. Benar itu nama keluarga. Oke, okay. terima kasih atas infonya. Dapat biru lagi, bosku. Uh, Firman Oke, okay, berarti enam. Eh, 7 ya? Tujuh. Sorry. Oke, okay. bintang putih. Oke, okay, kita belum dapat bintang anunya ya. Oke okay, ini yang ke-8. Sword lagi. The Kenapa serut? Oke. buat tebak, ini bintang yang terakhir astagfirullahalazim. Oke, okay, kita seperti biasa. Dan di sini ada Pentem ternyata cuy, cuy. Aduh. Oke, okay, langsung saja. Kita belum dapat bintang 6-nya ya. Guarantinya itu belum dapat ya allah semoga saja dapat double bintang enam ya allah oke okay. kita pakai lagu ya oke okay, kita buka apa tuh wow bintang api api saudara saudara yang di terakhir aduh mantap tu jiwa hai hai. <laughs> ternyata Berasa juga siapa itu semoga saja hai beli misalnya Akhirnya, gua berhasil mendapatkan platinum pertama di Aknek CN sedangkan di innya semoga saja menyusul. Oke, okay, terima kasih. Oke, okay, semoga kita. Aduh, kalau double gua minta cen juga. juga. Oke, okay, bintang empatnya siapa? Oke, okay, Matoy Maru. Oke, okay, Matoy Maru, terima kasih. Oke, okay, Ansel. Terima kasih. Oke okay, siapa lagi ini? Oke okay, siapa lagi? Oke okay, please. Yes, yes, yes, Terima kasih Tapi kita tidak dapat itunya ya, Austa ya. Nah, tidak perlu dapat Austa Yang penting kita dapat Grammy okay, Shine. Oke terima kasih. Terima kasih ya sudah men like. Dan share juga video ini ya terima kasih dan jangan lupa aktifkan notifikasinya supaya melihat uh, video-video gue lainnya oke okay? Mantap jiwa dapat satu oke okay, gue belum pernah juga dapat bintang 6 dalam satu tas juhi. waduh gue pengen tahu itu rasanya itu bagaimana ya apalagi dapat tiga ya kan dapat tiga itu jarang loh. Hmm. Oke, okay, terima kasih. Kita dapat ner Eh, iya, dapat Nur ya. Demisai ner atau dibilang Maria ya. Maria. Kibend Maria. Oke, okay, mungkin hanya itu saja dari video kali ini. Kita selanjutnya. Oke, okay, mungkin karena gua memakai ner di sini ya. Oke, okay, selanjutnya kita ubah lagi ya kan. <tuh> ubah lagi. Dong. Ubah lagi menjadi unik deh, saudara-saudara.